Selamat siang dengan saya pijat terapi Mas Yanto. Saya kali ini dapat customer namanya siapa Pak? Firman. Hmm, Pak Firman. Beliau ini uh, punya riwayat HNP atau saraf kejepit di lumbar lima sakrum part 1. Nah, tapi udah berapa tahun yang lalu. Tapi kelihatannya ini kambuh lagi. Kita akan mencoba membantu beliau untuk mengurangi nyerinya. Dan ini ada bengkakan di kaki kanan ya. Nah, jadi kita akan mencoba masker reposisi. Biar nanti ada perubahan. Nah, ini begini. Sakit Pak sini Pak? Belum. Belum ya. Nah, Yang ini? Belum. Belum ya Pak ya. Coba tuk Pak. Ini Pak? Belum, belum ya. Kalau gini? Belum. Ini ini berus berusaha kaku Pak ya. ya kaku. Kenceng, kenceng ya. ya. Oke. Kita akan coba rilis dari atas dulu Pak. Sakit apa bawah ya. Iya. Nah, itu. Ya. Sampai ke kaki. Sampai ke kaki ya. Iya. Nah, ini berasa kan? Iya, nah, itu. tuh. Nih, nilu. Nilu apa sakit? Itu. Mmm, ke ujung kaki. Nah. Hmm. Yang ini sama. Itu uh, sakit di situ aja. Sakit kaki. di situ ya, tapi kalian ini sampai kaki ya. ya Oke. Okay. Seharusnya jadi ke ujung kaki yang ini Ini ke atas ke atas ya, ya. Oke ini juga ke atas ya. Oke ini nggak nyampe sini Pak sakit Pak ya, ini bukan dikerik. ini Pak diguasa tapi pakai kayu supaya rilis ototnya jadi ototnya itu semua dikendor-kendorin Pak Jadi sistem kita itu hmm. mengembalikan posisi otot ke semula. Ya, traktornya di sini, di masas, Ya. Ini. Ya, atas. Yang atas ya. Oke. Okay. Berarti ini. Ini sudah nyampe sini Pak. Ini romboidnya itu. kepalanya tengoknya Iya. Iya, Iya. Hmm, sama. Hmm. Ulekan sama ya. aja. Pakai ulekan. Terus berserala hmm. ini iya ada kayak hmm. dingin pak kakinya pak iya Tak -ta tadi kan sebelum um, nah. masih panas saya pegang nah, tadi masih pe panas semuanya, yang sini nah, iya, ya. iya. sabar ini kan dikerjain dari atas dulu Ya kalau kita kan lihatnya ikhtiar toh, Pak. Iya. Iya, iya. masalah sembuannya kan urusannya Gusti oh. Allah. <laughs> uh. Jadi harus gitu sabar. Oh. oh ini kan sampai ke kaki toh. Iya, iya. ini buat nglemesin buat rileks, Oh, Oh. <hari> <itu> nih. <laughs> Lumayan Nih, begitu Bapak ada rileks, nih pas bapak keluar keringat dingin ototnya, punggungnya dipegang tuh yuh, langsung lemas gitu loh Oh, so, kita sebenarnya kan dari sini dulu pak nah ini buktinya loh ini tadi bapak panas banget nih iya. ini langsung kendor iya. kan gitu loh pak tapi iya. <laughs> kita kerjain dari titik jauh dulu dari punggungnya dulu yang masalah, jadi otot sini yang kita rilis dulu tuh soalnya kalau pernah saya kena asam urat kekendian ada yang kena ah. berarti saya digigit lebah gitu so. tapi cari ya kan sepasem jadi bengkak ya bengkak dicari hmm. kan kalau ada gigit lebah apa ada pentolannya hmm. Hmm. Boleh, gak ada saya bingung ya juga tapi tempat sebelah kanan Ya, nih, ya, ini, nah, ya. ini. Ya, kenceng. Ya. Nah, tapi kan tadi segini udah kenceng kan. Ya. Sekarang gini masih bisa uh, nambah kan? Ya. Nambah. Nah, ini sini sebenarnya, makanya nggak bisa ditekuk. Ah, uh, ini kan nih hamstring atau hamstring terus uh, paha bagian luarnya kaku banget. Makanya kita release dulu biar lemes. Tapi alhamdulillah sih, Pak. Tadi waktu datang pak pegang masih panas. Ini udah berangsur-angsur turun. Ya, ini release nih pelan-pelan aja ini mau dilos-los dil dil dil ini. Tuh, cuma dilos-los. Dil Nggak ditekan, mau di saja biar rilis dulu. Ini sakit nggak? Yang ini? Yang ini? Ini doang. Yang ini? Nggak? Nggak. Kolektiusnya, Pak. Nggak, hmm, tahan, Pak. Tuh. Sakit, tapi udah bisa ditekuk. Tuh, sekarang tuh, tuh nambah toh, nambah. nambah. Ini kan harus rilis dulu. Sekarang tekuk sendiri, Pak. Oke, lagi. lagi terus, lagi, lagi mentok. Yang di sini, ya, ya. ya. oke, okay. ya, bapak posisinya yang rileks posisinya yang rileks ya, ya, ya, ya, ya, rileks dong rileks tarik ya, buang tarik ya, buang tarik nafas buang cepat tekuk. di, masih berasa enggak? Hah? Enggak, di masih berasa enggak? enggak, di masih berasa enggak? enggak sekarang tekuk gini sakit enggak gini? enggak entar ta pa pak tiket oke <tuk> Di sakit nggak? Sakit nggak? Ya, ya, yang ya. nah, ini nggak? Ya, ya, ya, ya, ya. Yang mana? Uh, itu, yang sin? Uh, yang depan sini? Ya, yang ya. yang di okay, okay. ah, ya, ya, paha? Oke okay. oke. Ya di paha. Oke. Okay. Sekarang telentang, Pak. Hmm. Bapak yang nyaman tidurnya, tidurannya telangnya nyaman, nyantai. Nah, ini kita mau tes lagi nanti. Kalau biasanya, tuh, kalau ada masalah di pinggang atau punggung, Pak, sudah buat telentang buat buang kok 5 menit itu udah pegel, berarti ada masalah. Nah, Terus terlentang gini, buat gini juga nggak nyaman. Oh, jadi, kita coba rilis saja. Pengering tulang belakangnya, ya Pak? Ya, ini dijaga. Ini oke, Bapak. adep tono. ada miring. adep sana. Nah gini ya gini udah oke tangan kayak tadi oke ini pak nah oke tuh saya nggak enggak enggak nyari bunyinya pak jadi buat ngerilis ini sekarang bapak terantang. Sakit gini gini gini situ dikit ini tekuk ini tekuk kakinya ditekuk Nemes, rilek rilek sakit gak. sakit gak. sakit kenceng yang kiri kenceng kiri ini ini kan buat buat stretching yang sini ini baru ditekuk sini kenceng tapi bisa ditahan dong Oke, oke, enggak sakit ini lepas gantian sakit nih sakit nggak? Itu eh, pak, gini kini sakit nggak? Oke oke oke tangannya gini, bapak rileks, ini dua-duanya hmm. ya rileks, kepalanya ada percana? kok okay. so, mana sakit Halo. ini Halo. ini sakit. Oh, sakit ini kepala tengkuk pak ini agak turun dikit pantalah bisa dilepas pak. lagi pak ah ah sakit pak enggak ini kenceng yang mana kanan kalau ini ini ini oke sepatu kok pak teku terus ini kenceng enggak ada tenaga ya Hmm. Nih. Kancengnya banyak enggak? Banyak enggak? Banyak di depan. Hmm. hmm. Ini tapi tadi enggak bisa. Ini sini udah kuat tapi masih bisa bertahan. Hmm. Kenceng, ya, itu masih kenceng Oke okay. ya, tapi ya. tadi diitu nggak bisa nggak bisa okay. uh, hmm. uh, <laughs> <laughs>